Dia katakan pada dirinya bahwa Jangan-jangan saya tidak bisa lagi sholat selain Sholat yang saya kerjakan ini sekarang Ya begitu Dalam perkara-perkara kebaikan Seorang misalnya ingin bersedekah eh, Dia ingin Agar memanfaat hartanya Maka dia katakan pada dirinya Jangan-jangan ini adalah Ya, sumbangan atau kebaikan saya yang terakhir saya tidak bisa lagi ya, melakukan sumba atau sedekah selain sedekah saat ini. Misalnya ingin menuntut ilmu, datang ke masjid ini. Maka dia katakan mungkin ini adalah ya, hari terakhir saya datang untuk menuntut ilmu agama di tempat ini. InsyaAllah dipahami bersama. Ayamah yang memulakan suara ta'ala. Sebelum kita masuk di materi pembahasan kita di malam ini tentang masalah hukum berdoa sebelum salam di dalam solat. Yang kedua tentang Hukum berdoa setelah selesai dari sholat wajib. Saya ulangi yang pertama tentang hukum berdoa di tahiyat terakhir sebelum salam. Yang kedua, apa hukum berdoa setelah selesai dari sholat wajib. Ini pembahasan kita Insya Allah di malam ini. Ya sebelum kita masuk di materi kita ada soal ya coba ini soalnya perhatikan coba perhatikan aina yang inda seseorang yang salat ketika dia bertasyahub kemana dia melihat eh? dipahami soalnya seorang ketika dia sholat, tahiyat kemana pandangannya dia ke depan, ke samping atau ke telunjuknya eh jawabannya eh, orang yang sholat ketika dia tersyahut dia melihat ke terunjuknya ya sebagaimana Nabi SAW isyarat dengan terunjuknya kemudian pandangannya tidak melewati ini ya terunjuknya ya beda kalau misalnya seorang ketika dia Uh, berdiri, maka dia melihat ke tempat sujudnya. adapun kalau dia tersahut, maka dia melihat kepada ininya, kepada terunjuknya eh. Ya, ya, subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk materi pembahasan kita di malam ini. Perhatikan baik-baik, saya ulangi. Pembahasan pertama kita adalah hukum berdoa di saat tercakup terakhir sebelum salam. Apa hukumnya? Boleh tidak atau tidak boleh? Jemaah sekalian, wa warahmatullah. Perhatikan baik-baik. Dengarkan baik-baik ketika seorang ingin mendapatkan manfaat dari apa yang dia pelajari dia pasang pendengarannya. Yeah. Kata penulis dalam kitab ini: Ala khilaf baina ahlil ilmi, allahu yusthhamulil musalli, ayadu wa kumla yusallima min al salati. Pada'na la khilaf perselisihan pendapat baina ilmi di antara ilmi perhatikan tidak ada perselisihan pendapat di antara para ahlul ilmi bahwasanya usthubu disunnahkan bukan wajib tapi sunnah ya kalau diterjakan dapat pahala kalau ditinggalkan tidak mengapa tapi seseorang hendaknya dia melakukannya bukan meninggalkannya perhatikan keadaan para sahabat Ketika dia mendengarkan hal yang sunnah dari Nabi, maka dia bersegera untuk melakukan perkara sunnah tersebut. Arabun manusia di belakang ini, ya kalau dia mendapati suatu perkara, ini adalah sunnah, bukan mereka bersegera untuk melakukannya, tapi meninggalkannya. Rasanya ini kan cuma sunnah. Tidak mengapa kalau ditinggalkan. Beda dengan orang-orang yang mengerti agama, paham agama, menginginkan kebaikan. Ketika mendapatkan perkara sunnah, dia berlomba-lomba untuk melakukannya. Dipahami? Jadi tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwasanya disunnahkan. Bagi orang yang sholat untuk berdoa, Sebelum salam dari sholatnya, setelah dia tersahut, setelah dia ia berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu summa ya kemudian dia berdoa. Ya ini kalau di tersahut terakhir atau di tersahut yang satu tasahud saja misalnya sholat subuh iya jadi setelah dia tasahud akhir dari tasahud pertama apa sampai di mana bacaan tasahud pertama coba ini irba saudak angkat suaranya. Eish. Sampai di mana tasawuf pertama bacanya? Indek kami itu majid atau baca dari awal? Sampai di mana tasawuf awal? Sampai di mana bacanya? Ya, ashhadu alla inna illallah wa anna muhammadan rasulullah. Sampai di sini bacaan tasahud pertama. Ya, saya sholat dulu sampai di sini. Kemudian dia berdiri. Ya, dia setelah dia tasahud, kemudian dia berserahat kepada Nabi, kemudian dia berdoa. Eh, iya. jadi boleh seorang ketika dia tasyahud akhir dia berdoa kemudian bil, bil al siha, Ahmad. Perhatikan? dan yang sahih adalah tidak mengapa, tidak mengapa kalau doanya untuk maslahat keruniaan dan maslahat akhirat. Perhatikan, jadi ketika seorang berdoa di saat syahut sebelum salam, maka doanya ini tidaklah mengapa dengan doa untuk maslahat dunia murni ya seperti meminta kesehatan atau meminta keruasan rezeki eh selagi tidak mengapa kalau seorang ketika dia tashahud akhir sebelum salam dia berdoa dengan doa dari masalah dunia seperti Minta kesehatan. Minta diperbanyak hartanya. Dan seterusnya dari perkara-perkara dunia. Dan inilah Ahmad Hamariq uh, syafii dan riwayat dari Ahmad. Perhatikan, dalilnya. Dalam hadith Ibn Mas'udin dari Ta'ala Dalam hadith Ibn Mas'ud dalam Suha'in rasulullah saw bersabda semua lihat khayar minat doa a'jabahu." ya kemudian engkau berdoa atau dia berdoa dari doa yang dia senangi ya dan dalam hadits rasulullah saw bersabda semua ya da'u bimasa kemudian dia berdoa apa yang dia Kehendaki, ya, yeah. perhatikan kata penulis di sini bahwa lafat ini, kalimat ini, sumber liada ubi masya ini bersifat umum, maka mencakup, ya, yeah, doa. doa yang datangnya dari Al-Quran dan sunnah. Dan juga doa yang bukan dari Al-Quran dan Sunnah, dan juga lafaz tadi ini mencakup doa-doa yang berkaitan dengan masalah dunia dan masalah akhirat. Maka, keunggulan ini mencakup umumnya tidak dikhususkan dengan kekhususan yang lain. Ya. Jamaah sekalian, Subhanahu wa Jadi perhatikan ketika seorang di saat tasyahud akhir dan tadi katakan kalau dia ber dia melihat kepada telunjuknya. Kemudian dia berdoa sebelum dia salam dan doanya bisa perkara dunia dan bisa juga perkara akhirat. Iya, dannya lebih bagus ketika dia berdoa dia berdoa dengan apa yang datang dari Al Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, falahu yang falahu ayat Abu Qur'an dan dia boleh berdoa dari apa yang terdapat dalam Al Qur'an. Ya beda kalau misalnya dia sujud atau dia ruku yang kuatnya boleh berdoa di saat ruku dan boleh juga berdoa di saat sujud tapi dilarang kalau sujudnya dia berdoa dengan menggunakan Al Qur'an ya yeah. jadi perhatikan kalau dia berdoa di saat tasahud maka dia boleh berdoa dengan Al-Qur'an sebab ini bukan di saat dia apa tadi di saat dia sujud. Ya. Yeah. Dia boleh membaca rabbana la Boleh dia baca di situ. Kemudian dia boleh membaca Arab Barat, tidak fit dunia hasanah, apabila akhirat dihasanah, awakina hadapan nara, atau dia membaca doa yang datangi dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Allahumma inni as alukal huda, wa wal walafaf, wal ghina, sebagaimana datang dalam hadir ibnu Mas'ud, riwayat Muslim dan selainnya. Yeah. jadi dia berdoa dari Al-Quran maupun dari Sunnah ataupun dia berdoa bukan dari Al-Quran dan Sunnah tapi dengan doa yang bagus maknanya seperti dia mengatakan Allahumma ini as'aruga antaji'ani minas'orihin ya Allah Ya, jadika saya meminta kepadamu, memohon kepadamu untuk menjadikan saya sebagai termasuk dari orang-orang yang soleh. Ya. Atau dia mengatakan, Allahumma ini as'alukal afiyah wassiatifir rizki. Ya, dia meminta kesehatan, keselamatan, dan keluasan rezeki. Perhatikan terakhir, wal'aryatuma'athurah aja, loh Dan doa yang datang dari Al Qur'an dan Sunnah ini lebih agung, lebih baik dan lebih utama. Eh, iya. aja masukin lah kalau subhanallah. Kalau soro misalnya tidak tahu bahasa Arab, ya dia pilih saja misalnya jangan di waktu sholat, dia berdoa. Dia bisa berdoa antara Adan dan Ikhwan, atau dia berdoa di hari Jumat setelah sholat Asar sampai menjerang Maghrib, atau dia berdoa di awal-awal di sepertiga malam. Ya, yeah. jamaah sekalian di belakang Ini pembahasan yang pertama tentang hukum berdoa di Tasyahud terakhir sebelum salam. Saya ulangi, hukumnya adalah mustahab sunnah, boleh kemudian doanya, boleh dengan perkara dunia, dan juga boleh dengan perkara akhirat, dan doanya. Yang lebih bagusnya dengan doa yang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi Wasallam. Eh. Jawab sekalian dimulai kalau subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk di pembahasan yang kedua. yaitu berkaitan dengan hukum berdoa setelah sholat wajib. ja sekalian jumlah kelashanawa ta'ala masih lama to masih lama uh. atau Saya sebutkan di sini sebelum kita masuk perasan masalah hukum berdoa setelah Salat wajib ya sebelumnya kita masuk ke pembahasan masalah takbiratul intikal ya mungkin di sini sudah banyak pernah dengar masalah takbir intikol takbir perpindahan misalnya perpindah dari berdiri ke ruku atau berdiri ke sujud ya perhatikan Masalah takwiratul intiqal, takbir pemindahan. Perhatikan baik-baik. Eh. -baik. Ya. diinginkan dengan di sini pembahasan ini adalah ya takbirat 'inda ya. intiqal min hi'ati ila ukhra wa min ruknin ila akhar fi salati. Yang diinginkan di sini adalah adalah perpindahan dari satu bentuk kepada bentuk lain atau dari satu rukun ke rukun yang lainnya, misalnya tadi saat berdiri berpindah ke ke sujud, kapan dibaca Allahu Akbarnya? Kalau misalnya rukunya kapan dibaca? Apa? Angel pak? Kalau misalnya berdiri ke sujud, baca apa? Allahu akbar, kapan dibaca? Allahu akbar nya. Yeah. Perhatikan, entah baju muruan ilmi ilanlah takbirat lain intikal mustahabun. Walai satu wajibah. Jumur ahlul ilmi berdapat bahwasanya takbiratul intikol adalah mustahab sunnah. Bukan wajib. Kenapa dikatakan sunnah? Sebab Nabi tidak pernah memerintahkan hal tersebut. Ya. Dan Nabi tidak mengajarkan kepada orang yang sholatnya salah jelek untuk mengucapkan takbiratul intikol ini. Ya, yeah. yang ada hanyalah pekerjaan dari Nabi Shallallahu Alaihi dan di dalam usul fikih, ketika belajar usul, sekedar perbuatan tidak menunjukkan wajibnya, tapi sunnah. Ya, yeah. Nabi melakukan ini, Nabi melakukan ini, dan tidak memerintahkan, maka hukumnya adalah sunnah. Ya. Yeah. dan sebagian ulama ya berpendapat akan wajibnya tidak boleh meninggalkannya. Ya. Eh. Sekarang tempat kapan seorang membaca takbiratul ihram itu, eh, takbiratul intiqol. Kapan seseorang membacanya? Ya, ada seorang lain tadi karena disebutkan takbiratul ihram Takbir adalah rukun dari rukun sholat, tapi mengangkatnya adalah mustahab sunnah yang membacanya yang harus. Iya. Sekarang takbir intiqal. kapan dibaca? Kapan tempatnya untuk membaca? Perhatikan, takbir ruknain dan tempat membacanya antara dua rukun. Ya, yeah. sebab namanya intikol, takbir perpindahan jadi misalnya ketika seorang berdiri untuk sujud apa yang dibaca? Huh? Allahu Akbar dibacanya antara dia berdiri dengan sujud bukan dibaca pada saat dia berdiri, bukan dibaca Allahu Akbar atau dia tidak membacanya pada saat Sampai dia sujud Misalnya dia baca Allah Pas sujud Akbar ya Tidak dibaca Seperti itu Sebab Yang dinamakan takbiratul intikol adalah Takbir perpindahan Bacaannya dibaca antara Satu rukun dengan rukun Setelahnya Dibaca antara Berdiri dengan dibaca di antara, antara sujudnya, bukan dibaca saat berdiri dan juga bukan dibaca saat sujud. Eh, yeah. Eh, yeah. yang tidak paham? Ya, yeah, semua paham, toh? Iya, yeah. perhatikan. Dari bentuk kesalahan yang dilakukan oleh imam sholat. Ataupun orang yang sholat sendiri. eh Dia bertakbir La inda yuridu Dia bertakbir eh, saat dia masih berada di Mumpad yang dia ingin berpindah darinya Tadi misalnya Ketika dia berdiri Untuk sujud Dia membaca Takbir untuk sujud Dia masih di saat dia berdiri Ya yeah. Menjawab sekalian yang mulai, kalau subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan di sini bahwa tidak disunahkan untuk memanjangkan takbir. Hatta yastohi bahwa jami'al waktu bayan al rafi'i. Itulah, dan itulah. Dan seperti yang kata saya katakan, bahwa tidak dianjurkan untuk memanjangkan takbir. Misalnya, antara berdiri dengan sudut, tidak disunahkan untuk memanjangkan takbirnya supaya dalam maksud agar antara berdirinya dengan sudutnya dia masih membaca takbir atau intikol, tidak dianjurkan demikian. ya yeah. Misalnya dikatakan di sini surat tuh ayat yang jalala muddin ta'wil seperti Allahakbar ya dia memanjangkan laful jalala dengan memanjangkan yang sangat panjang Allah agar supaya antara dia berdiri dengan sujudnya masih ada lapat-lapatnya ya makanya ini tidak dianjurkan. Ya, walaupun dari sisi makna bagus, tapi tidak ada dalil yang menerangkan hal tersebut, sebab yang ada lapat dipanjangkan ketika sholat adalah lapat apa amin ya jamah sekalian yang berlaku, wa ala, ini Pembahasan Takbir dan dipahami Dipahami. Sekarang kita masuk di pembahasan tentang hukum berdoa setelah sholat wajib. Jawa sekalian mulai kalau subhanahu utara pembahasan kita di pembahasan ini adalah perkara yang penting untuk dipahami ya tentang hukum berdoa selesai dari Sholat wajib. Ya di dalam permasalahan ini, sebagian ulama mengatakan tidak boleh sama sekali. Ada juga dari ahli fiqih mengatakan boleh. Kemudian sebagian dari ulama yang menyebutkan tafsil rincian di dalam permasalahan. Eh, saya buatkan kesimpulan. Perhatikan baik-baik. Tadi saya ulangi pendapat yang pertama mengatakan bahwa tidak boleh sama sekali, sebab tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Eh, kemudian pendapat yang kedua mengatakan boleh. Sebab ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Eh, kemudian, yang ketiga, ada yang menyebutkan boleh, tapi dengan syarat. Ada ketentuannya. Eh, pernikahan, pekerja, kerajaan, atau minal ulama, kuyu, dan masuk dua, salam dan... Sekelompok dari ulama menyebutkan syarat ketentuan bolehnya berdoa setelah salam dari sholat wajib. Ya, kalau sholat sunnah memang boleh untuk berdoa, tapi yang diinginkan di sini adalah sholat wajib. Syarat yang pertama. Allah2 jamaahian bukan dengan doa bersama ya. perikan jamaah sekali yang dimulakan kalau Subhanahu Wa Ta'ala seseorang ketika dia beribadah ibadahnya bukan dengan ikut-ikutan ya haruslah dia memiliki dalil keterangan Apakah Allah Subhanahu wa taala berfirman atau apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda? Ya, bukan dengan beragama dengan ikut-ikutan. Ya. Jadi syarat yang pertama apa syarat yang pertama? Dari bolehnya berdoa setelah salat wajib Apa tadi yang pertama? Huh? Tidak dengan doa berjamaah. Yang kedua. Doanya tidak dengan mengeraskan suara. Eh. Jadi tidak boleh dengan doa bersama. Dan juga tidak boleh dengan mengangkat suara. Kemudian yang ketiga. Tidak dengan mengangkat tangan. Yeah. Kemudian yang keempat ditambahkan oleh Ibn Kainim. Allah Syarat yang keempat bahwa berdoanya tidak secara langsung setelah sholat, tapi setelah seseorang berzikir terlebih dahulu. Dipahami? Ya, Doanya tidak langsung setelah sholat. Setelah salam. Tapi dia berzikir dahulu, kemudian dia berdoa. Eh, saya ulangi kesimpulannya. Bolehnya berdoa setelah sholat wajib dengan syarat yang pertama, tidak dengan berjamaah. Yang kedua, tidak dengan mengeraskan suara. Yang ketiga. Tidak mengangkat tangan. Yang keempat. Setelah berdikir. eh Jadi boleh berdoa setelah sholat wajib. Tapi dengan ketentuan-ketentuan. Tambahkan di sini... Dia tidak terus-menerus melakukannya. Sekali-sekali atau dua kali dan seterusnya. Tidak dia setiap kali selesai sholat. Wajib. Dia berdoa terus. Walaupun dengan ketentuan. Tapi dia tidak terus-menerus melakukan hal tersebut. Ya. Eh. Jelas kalian memulai kalau subhanahu wa ta'ala. Dipahami bersama. Ya kalau misalnya ada yang tidak sepaham. Atau ada yang merasa berat dengan pembahasan ini. Ya bisa datang bertanya. Dipahami? Sudah dipahami semuanya? Setuju dengan ini. iya Jamaah sekalian memulai kalau sepanah-panah masih ada waktu Ah, berapa iya sisa satu pembahasan mungkin cukup Ia. sekarang Pembahasan hukum berzikir setelah sholat dan kapan diucapkan. Ya. Perhatikan hukum berzikir setelah sholat dan kapan diucapkan. Ya. Perhatikan yang mustahab pun adalah sunnah tanpa ada perselisihan pendapat tidak wajib bagi seorang apabila dia selesai dari sholat wajibnya untuk berdzikir tapi hukumnya adalah sunnah ya yeah. dan perhatikan perkara ini perkara yang penting bahwasanya yang benar yang sahih dari kebanyakan para ulama bahwa zikir ini tidak diucapkan kecuali pada setelah dari sholat wajib adapun salat sunnah tidak ada dzikirnya, ya. Kemudian apabila seseorang habis sholat dia sibuk misalnya atau dia lupa, ya, maka dia boleh mengucapkan setelah ia ingat asalkan waktunya belumlah terlalu lama. Misalnya mungkin dua menit. Atau satu menit. Misalnya dia sibuk atau dia lupa. Maka dia boleh mengucapkannya. Membacanya setelah itu. Waktu itu. Ya. Ya sebab. Ya namanya manusia. Tidak lepas dari perkara ini. Karena manusia lupa dan seterusnya. Maka. Kalau haramul mimma bimala dari maka tidaklah diharamkan pahala dengan apa apa yang tidak datang dalil yang melarangnya. Jemaah sekalian ulang Assalamualaikum ya dari sunnah hukumnya menyebut setelah sholat wajib dan ini berlakunya pada sholat wajib tidak pada sholat sunnah. Tapi yang namanya sunnah. Ya Tetap seorang seharuslah bersemangat untuk melakukannya. Dan kalaupun misalnya seorang tersibuk atau lupa, maka dia boleh membacanya pada saat dia ingat, asalkan waktunya belumlah terlalu lama. Lepas Ya, ya mas kalian mulai kalau subhanahu ta'ala, ya mungkin ini yang sempat kita sampaikan di malam ini dan insya Allah eh kita mungkin carikan materi yang lain yang penting eh atau misalnya kalau ada yang ingin bisa beritahu materi apa yang mereka mau ke, apa yang dia maukan mereka ingin pembahasan apa eh Ya Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.